assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya akan mempromosikan ini batu aki tidak dua ini, tinggal dua. Batu aki kecebung bungu. Ini ada memonya udah ada. Anda bisa lihat ini. Ini kecebung-cebung berhasil Kayaknya ini. Natural Amethyst Quartz. Anda bisa lihat ini. ini 3,9 cm untuk dimensinya 10 kali 8 kali 6 mm ini mar 2022 ya berat dari kemarin baru ini harga 150 ribu satunya tapi ada tempat ada COD ini ada 2 ini berapa ini untuk dimensinya ini udah cutting ya Ini harganya sama ini. Ini untuk dimensinya 10 8 5 mm. Ini untuk ceknya, ini ada ini untuk web-nya. Ini ada nomor registrasinya. Jadi, masukkan registrasinya ke sini. Nomor ini. Uh, ini dukim ini ya. Ya, harganya 150.000 bisa bayar tempat atau COD gimana anda bisa memesan? memesannya dengan caranya sangat gampang. anda bisa lihat video, anda bisa ini, eh, kok tinggalkan di kolom komentar atau chat nomor yang sudah tertera di video ini. ya video ini ya, sudah jelas harusnya. terima kasih, sebenarnya cukup sekian. Ini video dari saya ini Harganya 150.000 Satunya Tinggal juga ini ya Terima kasih cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh